Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar yang ada di Indonesia. Kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara ini diperkirakan berdiri pada tahun 1293 sampai 1500 Masehi. Lalu apa saja candi peninggalan kerajaan Majapahit? Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Kerajaan yang didirikan oleh seseorang bernama Raden Wijaya ini memiliki pusat aktivitas kerajaan di Jawa Timur. Raden Wijaya adalah seorang menantu dari raja terakhir Kerajaan Singasari. Bukti eksistensi Kerajaan Majapahit berupa candi-candi yang tersebar di daratan Pulau Jawa. Seperti yang diketahui, bahwa Kerajaan Majapahit memiliki cakupan wilayah kekuasaan yang cukup luas. Dikarenakan cakupan wilayah yang sangat luas, tentunya membuat banyak sekali bukti peninggalan kerajaan yang sampai saat ini masih berbentuk utuh. Candi Bajang Ratu merupakan salah satu candi peninggalan kerajaan Majapahit yang tepatnya berada di desa Temon, kecamatan Trobulan, Mojokerto, Jawa Timur. Berdasarkan namanya, Bajang Ratu diambil dari bahasa Jawa yaitu asal kata bajang dan ratu. Bajang sendiri artinya kerdil. Jadi Bajang Ratu maksudnya adalah bahwa Raja Jaya Negara dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Majapahit ketika masih kecil. Candi ini berbentuk gapura yang terbuat dari batu bata merah, di mana pada zaman dahulu difungsikan sebagai pintu utama menuju Kerajaan Majapahit. Namun kini Candi Bajang Ratu difungsikan sebagai pintu masuk para peziarah yang berkunjung. Dilihat dari bentuknya, sejarah Candi Bajang Ratu ini merupakan bangunan pintu gerbang tipe paduraksa atau gapura beratap. Seluruh bagian candi ini terbuat dari batu bata merah, kecuali pada bagian lantai tangga, serta ambang pintu bawah dan atas yang terbuat dari batu andesi. Pada zaman Belanda, bangunan candi Bajang Ratu ini telah mengalami pemugaran, namun tidak ada data yang diperoleh mengenai kapan tepatnya pelaksanaan pemugaran tersebut. Proses perbaikan yang telah dilakukan meliputi penguatan pada bagian sudut dengan cara mengisikan adonan pengeras ke dalam nat-nat yang renggang dan juga mengganti balok-balok kayu dengan semencor. Selanjutnya, batu-batu yang hilang dari susunan anak tangga juga sudah diganti. Bangunan Candi Bajang Ratu ini memiliki struktur yang kokoh dan kuat, sehingga bangunan Candi ini bisa bertahan lebih lama daripada tipe bangunan lainnya. Pada umumnya, Candi dibangun sebagai monumen simbolik peristiwa-peristiwa tertentu, atau ada juga untuk tujuan fungsional. Lokasi Candi Bajang Ratu terletak relatif jauh, yaitu sekitar 2 km dari pusat kanal perairan Majapahit di sebelah timur, yang saat ini berada di dusun Kraton, Desa temon dengan jarak hanya sekitar 0,7 km dengan Candi Tikus. Lokasi ini dipilih karena bertujuan untuk memperoleh ketenangan serta kedekatan dengan alam yang masih terkontrol. Kedekatan tersebut memiliki hubungan erat dengan daerah pusat kota Majapahit dengan bukti adanya kanal melintang di sebelah depan Candi berjarak kurang lebih 200 meter yang langsung menuju bagian tengah sistem kanal Majapahit. Di sekitar lokasi Gapura Bajang Ratu di Trawulan ini,